Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr and Mrs News. Kali ini kita akan membahas terkait teleskop luar angkasa James Webb menangkap momen langka bintang WR 124 atau World Project 124. Nah, teman-teman, kepengen tahu kan apa itu World Project 124? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan menjadi video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi. Fenomena Astronomi, dan Berita Astronomi lainnya Fenomena Langkah Bintang Wolfrayed 124 atau WR124 Ditangkap oleh Teleskop Luar Angkasa James Webb Bintang Wolfrayed adalah bintang besar dengan massa 20 kali lebih masif dari matahari Bintang ini diketahui punya kondisi angin yang kencang dengan kecepatan mencapai 1000 km per detiknya Bintang Bokrayet diketahui kekurangan kandungan hidrogen jika dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya di jagat Raya. Kekurangan hidrogen inilah yang menjadi ciri dari bintang berangin kencang ini sehingga mudah dikenali di antara miliaran bintang yang ada di alam semesta. Teleskop luar angkasa James Webb menangkap bintang WR-124 dalam detail yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan instrumen-instrumen inframerah. Jarak bintang, Warp Riot 124 di konstelasi Sagittarius yang berjarak sekitar 15.000 tahun cahaya dari bumi. Bintang-bintang besar terus berpacu selama masa kehidupannya, hanya beberapa di antaranya yang secara singkat melalui fase Warp Riot sebelum akhirnya sampai ke tahap Supernova. Hal ini pula yang membuat observasi mendetail tentang fase langka ini berharga bagi para astronom. Bintang wolf Riot berada dalam proses membuang lapisan-lapisan luarnya yang menghasilkan karakteristik lingkaran cahaya yang terbuat dari gas dan debu. wolf Riot 124 memiliki masa 30 kali lebih besar dari matahari dan menghasilkan material 10 kali lebih banyak dari yang bisa dihasilkan pusat tata surya kita. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait traskopo angkasa James Webb menangkap momen langka dari bintang WR-124 atau World Project 124. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.